Ya, yeah, everyone, welcome back on Mah YouTube channel. Still with me, yo. Nah, kalau kemarin kemarin kan gue udah bahas tentang history, ya nggak sih? Bahas tentang review, terus rekomendasi, segala macem kan? Nah, kali ini, seperti yang kalian lihat di sini, ini ada beberapa jam tangan, tapi ini akan gue bahas tipis. Ya, beberapa diantaranya akan gua bahas tipis, tapi yang lebih mau gua bahas di sini, ini adalah tata cara membaca bezel pada jam tangan tersebut. Atau yang ini ya, salah satunya. So, stay tune ya. yang bakal gua bahas bezelnya adalah dari jam tangan diver ya Nah mungkin kalian udah tahu ya biasanya kalau di jam tangan diver itu kan selalu uh, punya bezel ini ya bisa diputar krek krek krek ini so far pasti udah ada yang tahu gunanya buat apa tapi ada juga yang mungkin masih cap uh, in the dark apa sih ini maksudnya bezel bisa diputer-puter terus ada angkanya gitu gak sih ada yang bingung ini kenapa sih ada angka 50 kok terus selalu ada uh, pip lume sini yang biasanya kalau mungkin kena cahaya glow in the dark yang di sini pasti nyala tapi kenapa yang lain enggak cuman angka 50 40 30 nah ini sebetulnya uh, berfungsi menghitung waktu yang udah dihabiskan Nah, jadi kalau kalian aktivitas, misalkan dalam contoh karena ini diver bezel ya, diver watch kalian menyelam, itu sebetulnya bezel ini gunanya untuk uh, menghitung waktu yang udah dihabisin berapa lama kalian waktu menyelam, waktu diving itu sebenarnya udah berapa lama nah, biasanya 15-20 menit pertama itu ditandai per menit atau biasanya warnanya juga berbeda karena menurut e, para diver profesional dengan perbedaan warna ini akan lebih mudah lagi untuk dibaca ya, dan e, lebih membantu untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk muncul ke permukaan karena biasanya kan tabung gas itu dia punya batas ya antara 15 sampai 20 menit dan pada kedalaman tertentu biasanya seorang penyelam kalau naik ke permukaan itu nggak boleh langsung kan mereka harus perlahan-perlahan uh, jadi diver bezel ini sangat diperlukan sekali Oke langsung aja caranya gimana nah misalkan uh, jam tangan ini let's say jamnya gua posisiin dulu ya supaya ini kalian gampang lihatnya let's say jam tangannya gua posisiin di posisi ini 10 10 nah caranya bagaimana nih cara bacanya adalah ini kan lume pip biasanya yang bentuknya segitiga atau bulat menonjol nah itu lume pip ya kalian sejajarkan dengan jarum menit nah, kurang lebih seperti ini kalian sejajarkan dengan jarum menit nah otomatis jam ini nanti kan akan tetap berjalan akan tetap berjalan. Let's see, entar menitnya udah di sini. Di angka 4. Cara mengetahui waktu yang kalian habiskan, kalian tinggal melihat lume pip ini, lalu kalian hitung ke jarum menit terakhir ini. Berarti yang kalian habiskan ini udah 10 menit. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. That's why. Kenapa kalau di jam diver. Lume PIP ini selalu ada. Uh, Luminousnya. Atau mungkin yang kalian. Umumnya bilang. Lume. Atau mungkin. Uh, glow in the dark ya. Karena ini adalah penanda. Kalau kalian di dalam laut. Atau di dalam gelap. Pasti dia akan memancarkan cahaya kan. Di marker. Hands. Sama mapipnya nah, jadi ini merupakan penanda awal kalian ya jadi kalian bisa tahu jadi kalau misalkan udah di posisi ini kalian eh, artinya sudah menghabiskan kurang lebih 10 menit nah tergantung kalau seandainya tabung gas kalian kurang lebih bertahan 15 menit kalian pada kedalaman tertentu mungkin di waktu ini kalian udah harus prepare untuk ke permukaan secara perlahan nah jadi kurang lebih begitu cara membaca uh, diver bezel atau mungkin bezel yang terdapat pada jam tangan diver tapi nggak cuman waktu uh, diver aja sih kalian jalan kaki pun juga bisa jalan kaki kemana naik motor kemana nah kalian bisa menggunakan bezel pada jam tangan diver ini dengan cara yang sama Nah kebetulan yang lagi gua bahas sebagai contoh ini adalah Orient Star Dengan kode SKU REAU 0306L Movement nya automatic Dengan kaliber e F6N47 ya. Untuk case nya itu stainless steel Glass material nya udah sapphire Dengan anti reflective coating Dan untuk case back nya screw case back dengan logo orient star ya dan di sini tertutup rapat bukan exhibition ya nah untuk diameternya kurang lebih ada di 43,6 mm dan ketebalannya ada di 14 mm nah untuk diver bezelnya sendiri ini adalah salah satu yang favorit uh, gua karena untuk geriginya dia termasuk coin edge ya jadi uh, tipis tapi rapih kayak pinggiran koin ya that's why disebut coin edge salah satu favorit gua nah untuk look widthnya sendiri kalau kalian suka gonta ganti strap ini lebarnya 22 mm dan untuk water resistance nya sendiri ada di 200 meter dan gak cuman itu Orient Star ini punya power reserve indicator ya. Itu power reserve indicator itu di 50 jam. Jadi ini kurang lebih power reserve-nya 50 jam kalau terisi penuh. Dan dan untuk di angka 3, yang sejajar dengan angka 3 ini adalah fitur date. Dan untuk harga sendiri kalian bisa langsung uh, cek di website kita. Orient Star ini Uh, kalian bisa bawa pulang kurang lebih ada di harga sekitar uh, 8 jutaan ya, 8 jutaan oke okay, everyone mungkin yang mau berburu atau mungkin udah ada yang punya jam tangan diver tapi masih belum uh, tahu cara pakai rotating bezelnya nah mungkin sekarang bisa dicoba nah, pasti utak kutik nih pasti utak kutik nih abis ini utak kutik terus abis utak kutik terus ngeliat lagi terus keracunan sama Orion Star oke okay, next yang bakal gua bahas ini adalah jam tangan dengan fitur GMT atau Greenwich Mean Time nah untuk sekarang istilah itu memang udah nggak dipakai ya tapi sebutan GMT tetap dipakai pada jam tangan yang dapat menunjukkan waktu pada ya seenggaknya dua zona waktu sekaligus ya dalam uh, satu jam jadi kalian melihatnya ini jamnya satu nih tapi bisa ngelihat zona waktunya itu seenggaknya dua kayak gitu ya minimum nah jam tangan dengan fitur GMT ini diawali dengan permintaan ini histori ya permintaan maskapai penerbangan Pan Am kepada Rolex agar membuat jam tangan khusus untuk pilot-pilotnya yang seringkali menempuh perjalanan Transatlantic yang kemudian memunculkan model GMT Master nah kalian kalau misalkan sering banget Oh Rolex GMT Master GMT Master nah itu itu salah satu sedikit serpihan historinya ya kan untuk di bezelnya ada 24-hour ya 24-hour ini indikator 24-hour ini 24-22-20 nah pasti beberapa kalian udah dari kalian udah tahu kan kalau 24-hour itu menunjukkan AMPM Nah ini kebetulan yang gua pegang adalah Seiko Presage GMT ya, tepatnya ini Seiko Sharp Edge. Nanti detailnya bakal gua bahas, tapi ini gua mau bahas uh, fungsi GMT-nya. Nah cara bacanya gimana sih? Nah ini let's see ya. Kalau di uh, Seiko ini caranya adalah tarik crown sampai posisi setting. Nah seperti yang kalian lihat ya. Let's see, wah waktu diputar dia kan jarum GMT nya ikut bergerak nah kalian cari dulu posisi kira-kira negara lain yang kalian mau tuju kira-kira ada di waktu apa AM atau PM let's say kalau di area sini berarti dia AM ya let's say dia jam 4 ya tapi perhatiin juga jarum menitnya yang di jam tangan kita ya maksudnya uh, untuk waktu local time ya di sini e, misalkan waktu yang mau kita tuju di negara itu adalah jam 4 pagi atau 4 am ya ada yang posisi di sini nah, lalu jarum jam yang di waktu local time-nya let's say menunjukkan ke angka enam nah setelah ini baru kita setting jam jarum jam yang untuk local time-nya atau di negara kita ya seperti ini. Nah, okay. Misalkan di sini sekarang jam setengah enam, ya posisinya seperti ini kurang lebih. Ya, nah kalau kayak begini ini artinya. E, kalian bisa menunjukkan e, dua zona waktu yang berbeda ya Nah ini selama jam berjalan dia akan otomatis mengikuti jadi kita tahu di negara yang kita tuju itu dia posisinya jam berapa AM atau PM ya tapi jam tangan ini juga bisa digunakan hanya menunjukkan e, penunjuk AM PM aja jadi kalau seandainya kita menghabiskan waktu kerja or else melakukan kegiatan di ruangan tertutup terus kita nggak tahu itu pagi siang sore. Nah kalian bisa setting dari jam tangan ini juga caranya adalah menyamakan waktunya ya. Misalkan uh, let's say sekarang jam 6 sore ya kita posisikan anda di sini. jarum GMT-nya ada di posisi 18. Jadi kalian cocokin sama outer bezel-nya ini ya. Oke. Okay. Jam 6 sore. Nah, saya jam 6 tepat. Nah, setelah itu tarik crown sekali. Kalian tinggal posisikan ini di sini. Nah. Seperti ini kalian jadi tahu ini posisinya jam 6 tapi GMT nya menunjukkan jam 18 di outer bezelnya. jadi ini artinya jam 6 sore atau PM nah nanti kalau seandainya kalian uh, setting lagi ya misalkan di posisi setting asumsinya ini jam berjalan ya dia akan ngikutin terus Oke. demikian juga waktu jam 7 See? dia posisi jarum GMT nya ada di posisi 19 begitu juga kalau jam delapan. jadi kalian bebas aja mau setting jam tangan ini untuk di dua zona waktu yang berbeda atau sebagai AMPM, itu bebas terserah kalian nah jam tangan yang gue pegang ini adalah seiko presage sharp Edge. SPB 221J1, ya, movement-nya automatic dengan kaliber 6R64. Untuk case-nya stainless steel with super hard coating, maksudnya super hard coating ini supaya nggak gampang tergores, ya. Terus, untuk glass materialnya itu sapphire crystal yang udah dilapisi anti-reflektif coating, terus screws. Citro cashback Jadi untuk cashbacknya ini see-through atau Exhibition ya. Jadi kalian bisa lihat rotor sama movementnya di belakang ini. Nah untuk diameternya ini di 42,2 mm dan untuk ketebalannya ada di 13,7 mm. Nah untuk lug widthnya sendiri, kalau seandainya kalian pengen ganti ganti strap, ini ada di 20 mm nah, untuk water resistance nya ini kurang lebih ada di 100 meter tapi ingat ya ini bukan diver watch jadi walaupun 100 meter itu hanya untuk pressure bukan untuk kedalaman oke okay. nah untuk power reserve nya sendiri dia punya indikator power reserve di dialnya untuk di posisi angka 9 nah kalau yang posisi angka 6 ini sub dial untuk menunjukkan date atau tanggal ya Nah untuk power reserve-nya sendiri kalau terisi penuh dia bisa bertahan hidup tanpa dipakai kurang lebih selama 45 jam dan dia sudah punya magnetic resistance untuk harganya kalian bisa bawa pulang si sharp edge ini di kisaran 16 juta 600 ya 16 jutaan 16,5 koma 16 lima sekian ya kalau dibulatin mungkin mungkin 16 juta 600 Oke okay. untuk berburu ini kalian bisa langsung berburu di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com atau mungkin yang udah punya kalian bisa coba utak putik apa sih atau mungkin gimana sih cara pakai jarum GMT nya ini nah, gimana nih fungsinya asik nggak sih? Nah, atau mungkin perlu nggak sih? Ya, perlu nggak perlu? Kalian kalau udah punya fitur ini sayang dong kalau seandainya nggak tahu cara gunainnya, ya, mungkin bisa dicoba. Nah, yang gue pegang di tangan gue ini adalah jam tangan Seiko 5 Tapi yang bakal gue bahas di sini adalah um, kompas besok nah kalian pasti ada yang uh, masih bingung kan gimana cara nggunain kompas besok nah, caranya simple pegang jam tangan secara horizontal atau kayak gini ya terus sejajarkan posisi jarum jam itu ke arah matahari ya let's say sekarang jarum jamnya ada uh, di posisi ini ya untuk posisi matahari nah terus gimana sih caranya kalau e, baca posisinya nah letakkan kalau seandainya kalian posisinya ada di bumi bagian o, utara nah posisinya adalah pastikan arah selatan ada di antara posisi matahari jam dan jam 12 nah, kurang lebih seperti ini Jadi, di antara dua sama arah matahari, atau mungkin hour time-nya, kalian posisikan uh, kompas selatan ini di antara jarum jam dan angka 12 Nah, dari sini, kalian udah bisa lihat posisi kalian di mana dan membaca uh, posisi utara dan selatan, dan yang lain-lain timur barat. Nah, kalau kalian berada di bumi bagian selatan, nah, itu yang perlu kalian lakukan adalah sebaliknya. ya Kalian putar sampai indikator utara berada di posisi yang sama. Nah, kalian bisa mengetahui posisi kalian dari membaca outer compass bezel -nya. kurang lebih seperti itu nah tapi ini akan lebih akurat lagi kalau seandainya kalian e, posisi matahari e, berada di waktu misalkan pagi, siang atau mungkin sampai e, sore ya nah itu akan lebih akurat tapi ingat ya ini kan e, karena kompas bezel jadi nggak e, akan seakurat GPS-GPS digital yang terdapat mungkin di device ya tapi yang ingin gua share adalah kalau seandainya kalian penasaran dengan gimana sih cara baca kompas bezel. Nah kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk jam tangan yang ada di tangan gua ini adalah jam tangan Seiko 5 Sports dan kode SKU SRP745K1. Dan untuk movementnya otomatik dengan kaliber 4R36 dengan fitur hack and winding. Nah untuk glass materialnya ini menggunakan hard leg crystal Case nya stainless steel Dan untuk back case nya itu adalah exhibition atau see through case back Diameternya kurang lebih ada di 41mm Dan ketebalannya hanya di 12mm Dan untuk water resistance nya itu ada di 100 meter. Nah untuk lumnya loom dia ada di hour hand sama markernya yang pasti Ada day and date display ya atau hari and tanggal Yang udah khas di movement 4R36 Nah untuk harganya kalau kalian inginkan Seiko ini Kalian bisa bawa pulang dengan harga di kisaran 2,5an Ya, 2,5an Atau 24 sekian ya Jadi kalau dibulatin mungkin 2,5 Dan kalian bisa berburu ini Di website kita Di jamtangan.tangan.com Atau via aplikasi kita Oke okay. Mungkin kalian udah ada yang Punya Seiko dengan kompas bezel Tapi belum tahu cara gunainya Ya mungkin sekarang bisa dicoba Atau mungkin kalau Iseng di pagi hari atau siang hari kalian bisa tes Oke okay, tadi kita udah bahas beberapa ya cara baca rotating bezel diver terus GMT sama kompas nah sekarang adalah tachymeter oke okay, tachymeter ini kan biasanya terdapat di bezel tapi ada juga Uh, yang ada di uh, chapter ring untuk di dalam dialnya ya. Kebetulan yang gue pegang ini penanda tachymeternya bukan di bezel tapi ada di chapter ring di dalam ya. Nah tapi sebetulnya cara bacanya sama aja. Gimana sih cara baca tachymeter? Nah tachymeter itu sebetulnya alat ukur untuk uh, mengetahui kecepatan rata-rata. Jadi bukan kecepatan pasti, ya kecepatan rata-rata nah itu caranya dengan mengaktifkan chronograph atau stopwatch nah caranya gini let's say kita punya kita mau lari nih ya kita mau lari sejauh 100 meter nah sebetulnya uh, kecepatan kita berapa sih misalkan katakanlah kita nggak punya device yang uh, modern kita punya uh, chronograph cara meng menghitungnya dengan taki meter tuh gimana sih nah waktu kita start ya tekan tombol start di jam tangan kronograf ya nah ini kan sudah berjalan nah kita lari nih nah setelah kita lari selama sejauh 100 meter itu berhentinya kalau seandainya let's say ini udah berhenti nyampe finish kita stop Tap. nah sebetulnya di angka taki meter itu kita berhenti di angka berapa let's say kita berhenti di angka 200 50 ya itu artinya cara menghitungnya pengen tahu kecepatan rata-ratanya kita waktu lari tadi adalah satu kilometer itu sama dengan 1000 meter ya dibagi jarak lintasan kita tadi itu 100 meter ya kan Nah itu artinya 10 nah 10 itu perhitungan rata-rata per 100 meter lalu cara menghitungnya adalah 250 dibagi 10 nah akan terdapat 25 angka 25 jadinya kecepatan lari rata-rata kita adalah kurang lebih 25 km per jam nah kurang lebih salah satu contohnya seperti itu emang sih kalian kalau mungkin nggak terlalu uh, nggak diperkalian mungkin agak pusing juga, tapi sebetulnya caranya itu hanya untuk menghitung rata-rata kecepatan kita dari objek start sampai ke finish itu kira-kira berapa menggunakan kronograf uh, manual dengan tachymeter. Ya, jadi mungkin kalau kalian ada yang punya beberapa jam kronograf yang ada bezel tachymeternya, tapi bingung tachymeter itu apa sih, gimana cara bacanya? Mungkin kalian bisa tes coba. Kira-kira benar apa enggak? Oke, gitu. Dan ini kebetulan yang dua pegang. Ini adalah citizen dengan movement quartz, ya. Kalibernya 0520, case-nya stainless steel, glass materialnya crystal glass. Nah, untuk back case-nya ini cuman screw case back aja, nothing special ya, karena dia just another quartz chronograph. Terus diameternya ini lebih ideal ya. Diameternya ada di 40 mm dan ketebalannya hanya 10 mm. Jadi termasuk nggak uh, terlalu tebal ya. Nah untuk water resistance-nya di sini dia 100 meter. Nah fitur lainnya dia analog display pastinya. Terus dia punya date display di posisi angka 4.30. Terus Pastinya tadi dia punya chronograph function, terus dia punya tiga sub dial. Sub dialnya ini adalah untuk chronograph ya, menunjuk menit uh, detik, menit chronograph, sama 24 hour di sini. Ya, setelah dia punya tachymeter di chapter ring. Jadi di, di dalam sini ini chapter ringnya yang di luar marker ini dia angka tachymeter. Ya. Nah untuk, nah, untuk kalau kalian minat sama citizen yang gue pegang ini Kalian bisa bungkus atau mungkin bawa pulang si citizen, citizen ini di harga kisaran 1,950 Atau mungkin kalau dibuletin hampir 2 juta ya 2 juta dan kalian bisa browsing di website kita di jamtangan.com Atau via aplikasi kita di jamtangan.com Oke ini adalah Citizen AN817555E ya. Ini adalah AN817555E So gimana mau coba tachymeternya Atau mungkin harus ambil ini dulu Your choice Nah jangan uh, jam tangan otomatik ini Kalian tetap bisa e, caranya mengetahui berapa berapa detak jantung kalian ya cepat atau lambat Nah itu caranya bisa dari jarum detik dimulai dari angka 12 atau angka 6 Nah karena ini udah kelewat aku coba dari angka 6 nanti ya Nah kalian bisa hitung ini per 30 detik atau per 15 detik ya jadi angka yang di chapter ringnya ini ini adalah menandakan pulse -nya ya, denyutnya. Jadi nanti berhenti di angka berapa itu perkiraan detak jantung kalian berdetaknya berapa. Nah, itu ada di situ. Oke. Okay. Let's say gue tes dari angka 6 selama kurang lebih 15 detik ya. Oke, okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Oke okay. Jadi kurang lebih Tadi uh, untuk yang disajar dalam angka 9 Ini pulse meternya menandakan 40 Dan dia agak lebih sedikit Jadi ada kemungkinan Heart rate gua sini low beat banget ya. Low beat termasuk low beat ya. Jadi hanya sekitar di 30 sekian. Kurang lebih di 35. Masuk akal nggak sih low beat? Mungkin masuk akal aja sih. Nah, mungkin kalau seandainya kalian lagi excited or else or happy nah kalian bisa ngecek ini ya. jadi kurang lebih pulse meter itu cara bacanya seperti itu ya Temen ini mungkin agak susah dibaca ya karena dia dialnya uh, kecil dan untuk angkanya untuk angka heart rate nya ini lebih uh, di chaptering jadi agak sedikit nggak terlihat mungkin di angle tertentu kalian bisa lihat oke okay. Jadi kurang lebih membacanya seperti itu ya. Kalian bisa mulai dari angka 12 atau angka 6. Bisa ngeceknya minimum dari 15 detik atau per 30 detik pertama. Ya. Kurang lebih cara bacanya seperti itu, tapi untuk pastinya sih kalian bisa cek kepada uh, yang lebih expert lagi di bidangnya karena bi kalau dulu mungkin orang medikal yang paling tahu untuk pembaca Pulse meter dari sebuah jam tangan mekanikal atau jam tangan kronograf. Ya. Oh ya, ini kebetulan yang gua pegang adalah Mido dengan kode SKU M040 4071604000 Multifort Patrimony. Jadi jarang-jarang ada ya Multifort yang seperti ini. So, ini adalah Multifort Patrimony. Movementnya dia automatic, kalibernya 80 puluh. Which mean itu power reserve nya bertahan hidup selama 80 jam. Kalau terisi penuh ya, untuk movementnya dia based on ETA dengan kaliber C07621. Nah, untuk case nya ini stainless steel, glass materialnya udah sapphire crystal dome ya di sini, dome sapphire crystal dan untuk... Case back ini see through atau exhibition jadi kalian bisa lihat rotornya di sini dengan grafir mido di belakang Nah untuk diameternya ini yang paling gua suka Kurang lebih only 40 mm dan ketebalannya hanya 12 mm Nah untuk water resistance nya sendiri dia hanya di 50 meter nah fitur lainnya dia punya windows date di atas angka 6 so far gue paling suka ini karena semuanya komposisi angkanya markernya sama posisi tanggalnya itu pas banget dan gak mengganggu jadi komposisinya pas dan enak dibaca untuk casual ataupun untuk uh, semi formal ini cocok banget dan untuk yang suka gonta-ganti strap, dia memiliki lebar lap kurang lebih di 19 mm. Oke. Okay. Nah, untuk harga, kalian bisa dapetin si Simido Patrimony ini di harga kurang lebih 11,7. Ya, 11 juta 760 atau mungkin 11 juta 800 ya kalau mungkin di buletin ya. So jadi selain ini mechanical dan uh, date atau mechanical date kalian punya fitur post meter di mido multiford patrimoni ini so mau berburu ini go ahead silahkan langsung ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi and happy hunting and happy shopping Nah ini yang terakhir ya ini adalah jam tangan dengan fitur slide rule bezel. Nah jujur aja gue nggak akan ngasih keterangan yang banyak soal ini di saat ini ya. Karena ini adalah um, jam tangan dengan fitur yang paling banyak ya. Paling ribet, paling serem kalau gue bilang ya. Jadi kalau udah ngeliat angka banyak banget itu kayak buset ini dipakai apa aja sih padahal ini emang benar. sesuai keribetannya dia ini uh, fungsinya banyak karena ini lebih dipergunakan untuk pilot ya jadi ini fungsinya juga banyak jadi untuk uh, mengukur jarak, kecepatan terus perkalian juga ada, terus abis itu uh, alogaritma juga ada terus untuk bahkan untuk mengukur bahan bakar pun dia juga bisa dan itu untuk satu persatu penggunaannya, itu juga nggak nggak dengan mudah seperti kita ngitung kayak yang tadi-tadi udah gue jelasin, ya. Dan untuk saat ini pun, gue masih mendalami, mempelajari ini oke. Okay? Untuk pengen tahu karena gue penasaran, ya. Nah, bahkan untuk beberapa rekan yang punya ini pun, dia juga dengan di profesinya sebagai pilot pun kadang ada yang masih bisa baca secara akurat, ada juga yang enggak. Oke. Okay. Nah, ini yang gua pegang kebetulan adalah Citizen Eco Drive Pro Master dengan kode SKU CB020414L ya. Dia fiturnya adalah menggunakan movement Eco Drive dengan kaliber H804. Untuk case-nya titanium, tapi dia juga memiliki fitur radio wave ya. Nah untuk glass materialnya di sini sapphire crystal dengan anti reflektif coating. Nah untuk case backnya sendiri dia screw case back dengan warna yang agak sedikit uh, gold ya, atau mungkin brass gold ya. Nah untuk diameternya di sini adalah 45,9 mm lumayan gede. Nah, untuk ketebalannya sendiri hanya di 12 mm, tapi karena ini titanium, jadi dia ringan banget. Nah, untuk water resistance-nya, dia memiliki water resistance 200 meter, nah, untuk talinya sendiri ini dilengkapi dengan leather. Dan untuk uh, look width-nya, citizen ini dia memiliki lebar strap kurang lebih di 20mm so kalian kalau misalkan mau ganti-ganti strap jangan lupa dia ada di 20mm nah fitur lainnya dia punya windows date di angka 3 oke okay, dan untuk di crown yang sebelah kiri yang sejajar dengan angka 8 ini adalah memu untuk memutar slide rule nya yang di bagian inner chapter nya So, untuk Eco Drive ini dia menggunakan uh, movement-nya tadi itu uh, seperti solar ya. Buat kalian yang misalkan belum paham apa sih Eco Drive, nah dia memiliki movement seperti solar atau mungkin solar charging ya. Jadi cukup uh, terkena cahaya, paparan cahaya aja dia udah bisa uh, mengisi dayanya ya. Tapi jangan jangan terlalu khawatir sih karena dia udah memiliki teknologi overcharge prevention. Jadi kalau pun kalian misalkan dijemur di bawah sinar matahari atau mungkin di bawah sinar lampu LED, ternyata lu kelupaan itu dia nggak bakal overcharge. Oke? Okay? Dan dia juga punya daylight saving time function sama punya power reserve indicator. Nah untuk Uh, citizen ini kalian bisa dapetin ini dengan harga di 8,5 ya. kurang lebih di 8,5 atau mungkin kalian udah pernah punya jam tangan dengan fitur slide rule bezel atau mungkin jam tangan flight master atau yang berhubungan dengan uh, pilot flight master atau mungkin Flieger nah itu mungkin kalian bisa uh, cek lagi ya cara kegunaannya karena slide rule ini enggak just another um, accessories tapi sebenarnya bisa dibaca dan digunakan dengan berbagai macam fungsi walaupun sebetulnya memang cukup memusingkan apalagi di sini angkanya juga kecil-kecil Oke okay. tapi kalian boleh coba so Gimana, udah penasaran sama fungsi-fungsi bezel yang ada di jam tangan kalian yang mungkin selama ini nggak uh, kalian sadarin? Nah, mungkin kalau kalian punya jam tangan, beberapa jam tangan di rumah, kalian bisa mulai coba cek secara fungsionalnya. Ya, oke, ini adalah yang terakhir. Dari beberapa jam tangan yang tadi udah gua bahas ya, mengenai fiturnya, fitur bezelnya, fitur chapter ringnya, tachymeter, GMT, bezel diver, kompas bezel, pulse meter. Uh, gua makasih banget lo ya, uh, lo udah mau pantengin video ini sampai kelar. Nah, karena lo udah setia nih, niatin video yang edisi kali ini. Nah, nih, buat yang belum subscribe, gue saranin buat subscribe dulu. Klik like, terus tekan loncengnya langsung. Yang udah jadi subscriber, jangan lupa ya loncengnya ya, karena di episode kali ini gue bakal kasih surprise-surprise. Ya, apalagi sih kalau bukan -A -A "give away or gift"? Oke, okay? nah yang bakal gue kasih di sini buat kalian adalah Aruba Tokyo Neon atau Alba Tokyo Neon dengan kode SKU AL4175X1 ya? nah syaratnya sih gampang gue akan pasti kasih pertanyaan-pertanyaan simple ya buat syarat giveaway nya pertanyaannya adalah jenis bezel apa aja yang tadi sempat gue jelasin Akan nah, kan macem-macem tuh bezelnya apa aja sih gitu loh sebutin aja enggak perlu yang gimana-gimana dijelasin bezel ini gunanya buat apa cuman sebutin aja bezel atau fitur apa aja sih yang tadi gua sebutin di jam tangan ini misalkan gua kasihin satu ya misalkan let's say yang ini kompas nah yang ini apa yang ini apa yang ini apa nah kayak gitu sebutin aja ini ada satu dua tiga empat lima enam yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir pasti tahu ya enam ini fiturnya apa aja yang spesifik yang mewakili di ciri-ciri fisiknya ini ya. Gua tunggu sampai tanggal 31 Januari ya jawabannya ya. 31 Januari 2022 dan gue usahain pemenangnya udah ada di tanggal 1 Februari. Oke okay. jawaban bisa kalian tulis di kolom komen. Terus sertakan ID IG kalian tanpa dikasih huruf atau mungkin kenapa dikasih tanda add. Langsung aja ya. Yeah. So, I think that's all everyone. Good luck and see you on the next video.